Selamat siang, Denny. Ken nah, ini sama juga cantik, Denny. Sani, kamu di belalamin ketemu ini di Ponorogo, ya, kota berlaku. Rio, tapi tampil, tampil bareng dengan Bali, saya Indonesia. Oh, ngamen ya? Gimana kabarnya, Denny? kan? alhamdulillah, Bali. Baik, e, jobnya lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, ini nih ngisi konten saya di Pak Pecok Channel ya. Iya. YouTube, YouTube apa, ya, Pecok Channel. Joko Pecok Channel jangan lupa subscribe, like dan comment, jangan lupa di-share Oke. Okay. nah ayo, ayo, subscribe, subscribe nih. Ya. Satu, satu kali aja. Nggo <laughs> kali subscribe. Nggo oh, di game putih terus loh, perkembangan karirnya Dek Niken dari dulu sejak kecil luar biasa suaranya suara masnya itu luar biasa awal karirnya Dek Niken itu mulai nyanyi itu sejak usia Pak TK 0 kecil TK 0 kecil mulai pengen nyanyi terus uh -huh. belajar mulai tampil kelas 1 kelas 1 nah, itu pertama pertamanya jerenya dari brandut atau emang langsung campur sari-sari nah, hmm, itu atau di atau belajar di autoda Auto hmm. belajar keluarga di ada -ada data seni ada. siapa ayah dalang Bapak ayah. siapa Oke, cek. Cek. Kosibono. Asalnya Dek Nikenti dari mana? Kediri, Jawa Timur. Sang yang di yang berapa? 14 tahun. Kelas kelas 2 SMP dengan karir yang begitu cemerlang dari Pak bersaudara. Dua bersaudara. Dek nika dek nisa ini tadi, yeah. si kecil ini, yeah. oh, oh, oh, oh, oh, ini adiknya nah, ini adiknya ini juga suka, yo, coba ada nih, nisa, dek nisa, dek nisa, nisa. bisanya juga, dek nisa, bisanya Bisa nih Bisa Bisa Bisa Bisa juga. <kungan> eh, luar biasa. Dulu ketika pentas pertama kali itu lagu yang diken, jek, Iya. Yeah. Kincuco, leh gak salah. Kincuco. Ah, sama Asmoro Dono Semarangan. Asmoro Dono Semarangan. Ya. Itu pertama kali pentas itu ikut siapa? Itu bapak atau ikut? Ya, ikut bapak. Ikut bapak. Bapak, bapak. Adalah uh -huh. terus ikut. Itu ya berarti usia empat tahun performnya kelas satu SD. Sekarang sudah mengelang-elang juana. Sampai mana maksudnya pasti sih orang ngerti Niken Sandri ya yeah. terus dicob uh, rame ini diwaktunya di sekolah gimana ya yeah, kalau dekat-dekat ya tetap masuk sekolah oh, tapi sekolah. kalau jauh kayak di Jawa Tengah uh -huh. kadang dia izin Izin sangat. Yeah, jadi sekolah dulu terus nanti siasin Dan, berarti dari pihak sekolah itu memberikan kelonggaran ya dalam arti memberi yeah ini menyenangkan tugas yeah. memberi keringanan dikeringkan -keringan, pastinya <tuk> mau coba apokat siswa itu bisa tersalurkan, uh, yeah. itu ya dan ini ngobrol-ngobrol ini, ini sampai di Ponorogo habis dari Ponorogo nanti Uh, nanti malam habis campursari jam 11 hmm. nanti langsung ke Trenggalek langsung ke Trenggalek, terus ikut ikut campursari siang. Uh -huh. Ah. Campursarinya. Campur campursari. Kalau ke daerah Jawa Tengah biasanya ikut apa? Tidak coba. Uh -huh. Sering seringnya campursari sama wayang. Ya. Wayangnya ikut. Kanko, Pak Kangko, Pak, Pak, Pak, Pak Cahyo pun tadi. Oke, terus om Sikir. Om Sikir. Sikir. Itu, Pak, dah, rekan sekarang jadi dosen Pak Cahyo pun ya. tadi. Ya. Rencana nanti SMA-nya, mau ke SMK, SMK SMA? SMK 2 ke tiri tiri tiri. Diri kuliahnya isi PC melanjutkan karirnya ya. di bidang seni, dia ya. akan ya, masih kelas 2 SMP. Kalau jauh-jauh gini -jauh yang mendampingi, siapa? Ini mama. sama Mama. mama. Mamanya sama mama. ini, Mama. mama. Ya. Ibu. Namanya kok salin diri itu ambil jam mama, atau Nama saya ya. nama wayang. Nama wayang oh, ya. diken Salindri. Diken Salindri, diken Salindri betul. Ini akan di Sasindri. Bapaknya jobnya lah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, ya. Ya, alhamdulillah. Lok, oh. <laughs> Nanti Kang Kesra Kemplir ya. Nanti uh, Bro oke lu di nomor WA Kang We Seher lagi. Nanti buat viewer saya ID-nya diken Salindri apa ig-nya instagramnya instagramnya niken scott salindri scott wilson punya contoh uh, apa niken salindri family sama niken salindri official ya jangan lupa twernya pak pecok ikuti perkembangannya kegiatan aktivitas dari niken salindri yeah, si di youtube ig dan di facebook juga ya yeah. sukses selalu yang penting In. karirnya diduluin yeah. nanti masalah asal Uh, mengikuti masih jauh ya sekolah dulu sekolah selesai karir baru mikir jodoh oh okay. selalu untuk karirnya di dan ibu next time ketemu lagi sehat selalu amin matur